Halo sahabat selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara mengupdate sistem HP Infinix Hot 9 play atau HP Infinix yang lainnya ya sahabat nah tapi sebelum melanjut ke tutorialnya baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan ini dia cara mengupdate sistem di HP Infinix Hot 9 play atau Infinix yang lainnya Nah sahabat untuk cara uh, mengupdate sistem HP Infinix 9 Play atau Infinix yang lainnya Langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya sahabat Kita cari dulu pengaturan nah, ini dia. Nah sahabat jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah ya sahabat ya Kita scroll ke bawah yang paling bawah ujung bawah ya sahabat nah sahabat di sini ada menu sistem ya sahabat ya kita masuk ke menu sistem sahabat nah untuk langkah selanjutnya di sini ada menu uh, pembaruan sistem ya sahabat ya kita masuk ke menu pembaruan sistem bagi sahabat nah, di sini ada dua mode ya sahabat ya yaitu uh, mode yang pertama yaitu pembaruan online dan mode kedua yaitu pembaruan lokal sahabat nah untuk pembaruan online ini uh, kamu bisa mengecek lewat akses internet sahabat. Nah, untuk yang kedua ini pembaruan lokal, itu kamu mengupdate lewat memori uh, yang ada di ponsel kamu sahabat ya. Jika kamu mempunyai stok nya Nah sahabat kita cek saja di sini pembaruan online ya, sahabat ya dan pastikan koneksi internet kamu tersambung ya sahabat ya. Kita klik pembaruan online. Nah, di sini ada keterangan uh, sistem Anda sudah di-update. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk update pada 3 November sahabat. Nah, waktu 3 November kemarin sahabat ya. Uh, ponsel anda sudah diupdate ya sahabat ya. Dan untuk cara mengeceknya di sini ada menu periksa apakah ada update ya sahabat ya. Kita klik yang ini ya sahabat. Periksa update. Kita tunggu ya sahabat ya. Mendownload update sistem ya sahabat ya Ini ada update ya sahabat ya Kita sedang mendownload uh, Sistem ya sahabat ya Karena ada update nya sahabat ya Kita tunggu ya sahabat ya Sampai downloadnya selesai sahabat uh, Ukuran file nya kira-kira 140 MB sahabat ya Lumayan besar ya sahabat ya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 baik sahabat file sistemnya sudah terdownload ya sahabatnya kemudian langkah selanjutnya kita di sini ada menu mulai ya sahabat ya mulai ulang sekarang nah kita klik yang ini ya sahabat ya untuk mengupdate sistemnya nah perlu diingat ya sahabat ya untuk mengupdate sistem hp Infinix ini dibutuhkan waktu hingga sampai 10 menit ya sahabat ya hp kamu akan Restart ya sahabat ya kira-kira sampai 10 menit ya sahabat ya dan kamu tunggu hingga proses update-nya selesai Dan ponsel kamu akan otomatis menyala ya sahabat ya otomatis akan menyala Nah perlu diingat lagi sahabat ya sebelum kita melakukan update ini Baterai HP Infini kamu harus di atas 60% ya sahabat ya atau 75% atau uh, 80 kalau mau aman ya sahabat ya untuk mengupdate sistemnya sahabat ya baterai kamu harus 80% ya uh, uh, tujuannya sih biar aman ya sahabat ya biar nggak uh, crash gitu waktu kembaluan sistemnya sahabat ya Oke kita klik mulai sekarang ya sahabat ya Untuk mengupdate pengikut sistem Android uh, oke okay. Nah maksudnya otomatis ponselnya akan restart ya sahabat ya Dan proses ini memerlukan waktu hingga uh, 10 menit ya sahabat ya paling tidak 10 menit untuk pembaruannya ya sahabat dan nah, ya. sahabat ini dia uh, sedang melakukan update sistem ya sahabat ya Kita tunggu sampai 100% ya sahabat ya atau sampai selesai Makasih otomatis HP Infinity kamu akan restart ya sahabat ya Kita tunggu sampai selesai ya sahabat ya Paling tidak ini membutuhkan waktu sampai 10 menit ya sahabat ya, kita tunggu dan kamu juga harus sabar ya sahabat ya, jangan matikan ponsel kamu. Dan ponsel kamu harus dalam keadaan baterai eh, 80% atau 75% ya sahabat ya, agar tidak ada kendala atau crash ya sahabat. Bagi sahabat untuk update sistemnya sudah selesai ya sahabat ya ini sudah 100% berhasil sahabat dan ponsel Infinix nya sudah menyala sahabat ya kamu bisa melihatnya oke okay? Nah sahabat itu dia cara mengupdate sistem HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe